Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semangat pagi dan salam olahraga. Konekte terima kasih atas bantuannya, Semoga yang balas semoga makin sukses, makin jaya. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua penggal gambar yang menyumbangkan sedikit rezekinya. Semoga Allah membalasnya dengan lebih banyak lagi pahalanya. Amin. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Alhamdulillah acara hari ini santunan kita untuk nenek-nenek lancar yang video mungkin bisa nyusul kita bagi-bagi aja. Oke, okay, yang lain Pak. Semoga berkah. Ya, <tuk> lembur. Paling murah, <tuk> paling murah. Ya, Betul. yang mana kita ikutin ini ya, enggak bohong, <tuk> Paling murah ya. Betul. Ini benar-benar buat ajang silaturahmi <tuk> bukan buat ajang bisnis. bisnis. Aja. Mantap buat giblar giblar gibar tambahan, mudah-mudahan kedepannya kita bisa dipertemukan di silaturahmi berikutnya uh, Alhamdulillah ini acara berjalan dengan lancar dan semoga kedepannya juga mudah-mudahan ada juga sukses terus buat gelebar FC Oke, kita dari gula-gula FC mengucapkan terima kasih buat Gilbar FC yang udah mengundang kami berpartisipasi di sini. Ada lagi tambahnya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa dipertemukan di Silaturahmi berikutnya. Dan semoga kedepannya juga mudah-mudahan agar juga sukses terus buat Gilbar FC. untuk ula-ula sendiri itu arti namanya apa sih Bang kalau boleh tahu itu ula-ula kalau ula itu dalam batu, kalau dalam bahasa Betawi itu ular ular, ular ya jadi matok jadi jadi kita uh, terbentuknya untuk fun dan uh, ini apa untuk motivasi anak-anak muda biar-biar kita uh, mengalihkan hobi anak muda ke bola Nah, awal mula terbentuk cara menyatukan tim ini gimana, bang? Awal mulanya? Awal mula sih memang sebelumnya kita memang udah pada kenal semua ya, satu lingkungan. Jadi ya gampang lah kita buat ngumpulin anak-anaknya juga. Nah, kesan pesannya nih main di sini gimana sih, bang? Pesan kesana? ya. Yeah. Uh, alhamdulillah kesan pesan kesana di luar ekspektasi yang satu lapangan ini lebih dari cukup bagus banget menurut saya. Terus kedua juga orang-orangnya juga humble semua menerima kita dengan baik di sini. Uh, ya, untuk ya T M <tuk> paling murah paling murah. Ya, Ope yang pernah kita ikutin ini nggak ya. bohong paling murah. Sebenarnya ini benar-benar buat ajang silaturahmi nah. bukan nah. buat bisnis. ajang bisnis. Ajang bisnis. <tuk> Mantap buat jublar jublar. Nah suka duka semenjak megang ula-ula suka dukanya suka dukanya, sukanya sih kita dapat kenalan banyak teman ya. baru lagi dukanya apa? dukanya mungkin ya kalau kalah ya, kalau, ini. Pas, kalau kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau kalah, biasa, kalau dukanya itu kalau pas latihan gak Ga pada datang kapas kapas aja tapi nah, turnamen gitu. banyak yang datang nah ini contohnya ya, ini pemain <laughs> semuanya ya ini <laughs> semuanya <sutuk> ini, <tuk> ini, ini, ini, ini nah ini, pilas buas kan? Karena ya, ya, ya, JR JR apa ya, ya, ya, lah JR? ya, ya, nggak, udah, udah tadi, ya, ya, ya, ya, ya, benar, benar. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, sudah. ya, ya, ya, ya, udah ya, ya, ya, ya, ya, ya, berapa lama sih tim ini terbentuk? itu sih udah hampir satu tahun satu tahun ya dan alhamdulillah anggota juga sudah ya, banyak, kita juga membuka open latihan buat teman-teman yang ada di domisili daerah-daerah galaksi atau Cikunir sabtu pagi kita ada latihan di lapangan apa CK. CK. CK. Oh, atau lapangan CK. Cikunir. Cikunir. Cikunir. ini yang belum punya tim boleh di lagi. Semua. Yang Gak ada, oh, gitu, Bukan dibuat bisnis, ya. <laughs> iya. Nah, syarat untuk masuk ke ula, ula itu gimana? Syarat kita ada, sangat latihan. Ya, yang penting bisa memanfaatkan sama lain. Yang penting silaturahmi, udah itu aja. Nah, ada gak sih selama momen yang tak terlupakan, selama berada di ulah-ula? -ula? Momen yang paling diingat, kenangan Saat juara ya? Saat juara di Kempo pas, pas saat, uh, jadi saat jadi pertama kita ikut turnamen langsung juara, juara tuh, Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah jadi <tuk> mampu. Mampu. Mampu. Mampu. Mampu. Mampu. Mampu. Ada lagi yang mau disampaikan ke depannya untuk event ini? Untuk Bilbar, FC Sekali lagi terima kasih ya, banyak Dan semua juga udah mematuhi protokol semua pada pakai masker ketika datang ini sini. Ada <tuk> ya, Apa ya? Tempat <tuk> tim kalau misalnya ditambahin Iya Mungkin, fasilitas sudah ada, ada kayak WC, Pusola, ya. parkiran juga luas Udah <tuk> lah, <tuk> top pokoknya, diantara foto yang pernah kita ikutin ini paling top Hai, Ini paling top. Top. <tuk> top, beneran Ini anggota, ya, memang ya, nah, ya. nah, pesan-pesannya nih main di sini nih Ini enak, lapangan batak, bagus, kalau pangar, bata. Lebih, hujan juga nggak terlalu dibel, becek Mantap Lalu nah, yang tempat lain kan, bekas awal itu biasanya kalau hujan ya, kapangnya nggak rata Udah berapa lama bang gabung di ulah Ula? Udah lebih 6 bulan sih 6 bulan? Tim ulah Ula gimana sih bang? Hah? Tim ulah Ula itu gimana sih bang? Iya Dengan pemain baru? Tim ulah Ula ya, memang udah pada kenal semua jadi ya Bermain tanpa beban kan ya, ya. Udah main se-enjoy nya aja jadi emang jarang marah-marah juga sih Emang kalau yang disayangin itu kalau latihan tuh, apa nah, yang datang lampat Nah yang bikin abang nyaman selama bulan berada di wola-wola apa sih bang? Kayaknya kayak sodal Kayak sodal aja ya Banyak sodal Banyak sodal Udah pada kena semua Mantap Ya bang Kalau dede kali mau main bang Ayo bang nggak mau tadi Ayo mau main? Oh udah tepar ini. Ini kapten ya kapten, kapten lelah banget kapten. Kapten, kapten, gimana perasaannya main di sini kapten? Di tiktok kalau versi bang. promosiin diri nggak apa-apa kesan-kesannya senang lah ketemu kawan-kawan juga banyak hmm. teman juga pokoknya mudah-mudahan lancar terus udah berapa lama bang gabung di ulula dari pertama berdiri aja wah ya. yang bikin beda ulula dengan tim lain apa sih bang sampai bertanya kalau ula -ula. perbedaannya ya sama aja mungkin semua tim juga ya yang dicarinya kan kekompakan persaudaraan juga, juga aja. Pokoknya ya kenyamanan aja nyaman. Yang bikin Abang nyaman di Ulaula gimana ke keluarganya? Keluarganya mantap. Di setiap Tidak. di lapangan aja, di luar lapangan juga. Mantul. Mantap pokoknya. Siap. Pokoknya jos dah. Ini pertandingan yang tos-tosan ya. nontonan run. Ya, ya mudah-mudahan hmm. untung untungan sama juga permainan. Mantap banget ya. ya Oke. Okay. Okay. Hei, kamu. Kamu namanya siapa kamu? Eh. Siapa? L, L. nggak main hari ini. enggak Kenapa? Ngapain doang. Kamu hobi nggak main bola? Hobi. Hobi. Wah, ini calon penerus ya. Pemain favoritnya siapa? Kakak doang. Hah. Kakak doang. Siapa? Kakak. Kakak. Oh, udah kenal kakak kamu. Kakak slang Kakak. kakak aku. Oh. Kakak Al. kakak Al. Kakak Al yang mana? di pondok pesantren oh ini yang di sini siapa idolanya ini temen ayahku kalau kamu teman-teman kamu mana ada di kok kamu sendirian di sini iyalah apa oke dengan pedul rasa indah Selangkah demi selangkah Tak kita lewati bersama